serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan kabar spesial dari Leslar Entertainment sekaligus ini info untuk keluarga konon semuanya sebagai fans Leslar kita jangan lupa untuk dukung Bunda Lesti untuk jadi top global fans pick song Di jukestop Music World 2022 Karena Bunda Lesti Kejora masih berada di posisi ketiga dengan lagu Lentera Yuk sama-sama kita support, sama-sama kita dukung yang terbaik untuk karya-karya dari Bunda Lesti Dan persahabatnya kita juga mendapatkan info bahwa bakal ada hadiah nih untuk semuanya Simak juga di kalimat caption yang dituliskan Yuk, dukung Bunda Lesti Kejora buat jadi top global fans pick song. Buat kamu yang jadi pendukung dengan voting terbanyak, akan dapat hadiah loh. selit ke kiri ya, untuk tahu hadiahnya apa. Kita lihat dan kita intip yuk hadiah yang akan diberikan. Hadiah top fans. Tiga penggemar dengan voting terbanyak di semua negara akan memenangkan hadiah sebagai berikut. Yang pertama persahabat, Jukes 1, Yurts VIV, dan yang nomor dua 2, Jukes 6 bulan VIV, dan nomor 3, Jukes 3 bulan VIV. Wow, ayo vote sekarang juga, itulah hadiah. Yang diberikan untuk tiga penggemar dengan voting terbanyak di semua negara Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan ya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga para sahabat kita lihat di unggahan sama Memposting foto Kak Sasa yang sedang menggendong Abang El Masya Allah banget ya Dulu Kak Sasa yang diasuh sama bundanya Abang Fatih sekarang gantian nih, Kak Sasa yang ngasuh anaknya Bunda Lesti. sehat sehat ya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehani untuk dua anak ini. Masya Allah banget, pokoknya bahagia dan bangga kepada idola kita. Dan selanjutnya, percaya disimak juga. Kita mendapatkan kabar dari akun Abang Skor L. Karena semalam katanya percaya banget ya, pop up bilar live Instagram nih, apa mungkin live Instagramnya. Ini sekalian merayakan anniversary yang kedua tahun semalam. Dan ternyata persahabat ya, ada yang bertanggapan juga bahwa semalam Papa Bilar nggak ada live. Dan kita lihat di kolom komentar. Dari akun Alfarizi1310 mengatakan, Kapan live-nya? Perasaan dari tadi lihat IG kok ketinggalan ya? Katanya tuh. Dan kita lihat juga persahabat sebelumnya, ada kalimat caption yang dituliskan. Mau tanya guys, apa saya ketinggalan? Live Papa Fatih emang live tadi? Katanya tuh. Kita lihat juga di jawaban komentar. Dari akun Yeni 6, 611 mengatakan lah dari tadi perasaan di IG mulu nggak tahu ada yang live katanya itu ternyata Bapak Bilar nggak ada live nih perasaan ya. wow apa mungkin kesalahan dari Instagram nih ya? Tetap kita support dan dukung saja mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dan kabar baik dari Lesti dan Bilar. Selanjutnya perasaan ya kita lihat ke postingan Bunda Leslie semalam makin nggak bisa move on banget dengan Potret yang sangat membahagiakan sekali untuk kita semuanya. Di saat Papa Bilar tatapannya dengan penuh kasih sayang kepada Bunda Lesti, perhatikan perasaan yang senyuman yang diberikan juga terpancar, sangat bahagia, memakai baju kapel, Masya Allah sehat, bahagia selalu untuk Lesti dan Bilar, rumah tangganya juga mudah-mudahan langgeng, dan terutama semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun mendapatkan komentar dari Vaferi Fernandez ternyata persahabat ya Vaferi situ mengatakan "Ow." Dengan kalimat aw saja nih persahabat ya apa mungkin Vaferi ini ngiler ya melihat Lesi dan Bila <laughs> Ini sih cute banget dan kita lihat di jawaban komentar dari akun LJZ mengatakan At Ferry Fernandes nggak foto sama anak SMP Pak katanya tuh dijawab tuh ya di komentarnya Pak Ferry dan kita lihat juga tanggapan lain dari Nuria Putri sembilan kosel, ikutan Pak katanya tuh sambil emot ketawa ya ini memang gesrek banget ya selalu saja membuat kita ketawa bahagia Masya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilar Selanjutnya juga per dia ya ini kabar yang sangat membanggakan sekali kita mendapatkan kabar dari Al 2 w TV Sekali seumur hidup single terbarunya Bunda Lesti ini tentunya naik daun per dia ya. lagu-lagu terkini yang sedang bersanjak menjadi hit cover Unity ini luar biasa, bersahabat. Selamat juga untuk sekali seumur hidup masuk ke dalam top satu chart naik daun. Wow, ini tentunya kebanggaan, kebahagiaan yang kita dapatkan hari ini. Kita simak juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini. Kongrat sekali seumur hidup masuk ke dalam top 1 chart naik daun? Not. Yang masuk ke grup streaming spot tv Atau WA Telegram Yuk DM Tuh persahabat ya l 2 ID Masya Allah banget ya Lagu Lesti ini masuk ke dalam Top satu chart Naik daun Ini kebanggaan, kebahagiaan Tetap semangat untuk warga Konoha Selalu mensilva, selalu mendukung Karya-karya terbaik dari idola kita Tentinya Bang Mimin selalu mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar